Nabi Musa itu mendapat julukan kalimullah Nabi yang bisa berbincang-bincang dengan Allah Dihitung sama ulama Berapa kali Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah Kata ulama sejumlah 3.500 percakapan Nabi Musa itu bercakap dengan Allah 3.500 percakapan Di antaranya Nabi Musa minta Apa permintaan Nabi Musa? Kala <tuh> ya Arini Rafiki fil jannah Ya Allah Beritahu aku siapa tetanggaku di surga Nabi Musa Tanya tetanggaku di surga itu siapa Apa kata Allah Eh hey Musa Tetanggamu orang laki jualan ayam di pasar Itu tetangga kamu di surga Penasaran Nabi Musa Ini orang Tetangga saya kok orang pasar, Pengen lihat mukanya kayak apa. Akhirnya apa? Didatangi. Ketika dilihat ditanya siapa yang jual ayam di sini. Nggak ada cuma satu pemuda di sana. Dilihat pemudanya itu kalau bahasa sekarang korak. Gondrong. Antingan. Tatuan. Nyuri timbangan. Huh, lengkap ya. Sudah potongannya nggak bagus masih nyuri timbangan jadi kalau jual ayam sebelum ditimbang dipotong, ditaruh ke bawah diambilkan suntikan gitu, dikasih air disuntik bengkak ayamnya, disuntik sama air jadi untung berapa on dia kata Nabi Musa rojulun ayar ini orang nakal kok bisa jadi temanku mungkin kalau bahasa sekarang mungkin mengatakan gak level gitu loh akhirnya tanya sama malaikat Malaikat, saya ini disuruh tanya, ada orang katanya temanku di surga, tapi kok bentuknya nakal, nyuri timbangan lagi. Apa kata malaikat, kalau sudah Allah menentukan, yaitu temanmu, coba selidiki, didatangi sama Nabi Musa. Nah, aku musafir ingin menjadi tamumu, kalau orang dulu itu biasa. Jadi kalau ada orang gak kenal ngomong saya musafir maukah kamu menjadi saya menjadi tamu sampeyan Nunggu silakan walaupun gak kenal Akhirnya apa berangkat ke rumahnya anak itu si anak gak tahu kalau ini Nabi Musa Disuruh dodo silakan dodo pak dikasih makan dikasih minum Masuk si anak ini Nabi Musa penasaran apa yang membuat anak ini mulia Kok bisa dia jadi temanku kemudian dilihat sama ibu Nabi Musa dari jauh ini anak buka lemari di situ ada seperti keranjang diambil di situ ibunya dibawa ke kamar mandi dimandikan digantiin baju yang mewah tempatnya disiapkan ditaruh lagi dikasih makan setelah dikasih minum kemudian si ibu ngangkat tangan mengatakan Kata si anak, iya iya iya bu iya iya iya, ada tamu ada tamu iya iya iya nanti lagi ya iya iya kan sudah makan sudah minum iya bu ya masuk ke Nabi Musa tanya Nabi Musa tidak kuat sudah apa itu kok di keranjang akhirnya apa tanya bukan pak, loh kok kamu masuk kan itu saya nggak tahu lihat dari jauh itu ibu saya setruk 30 puluh tahun. 30 tahun setruk ibu saya ibu kamu iya. ibu saya ini setruk 30 tahun 5 tahun terakhir lisannya setruk sehingga gak bisa ngomong terus kenapa ibu kamu tadi bab, bab, bab, bab, bab. suara apa itu itu ibu saya berdoa 30 tahun saya didoakan oleh ibu saya dengan satu doa yang yang ibu saya ini orang awam gak bisa baca doa jadi doanya cuman saya itu dan itu dibaca terus doa apa itu doanya adalah apa doanya doanya adalah Allahumma ja'al waladihada Rafiki Musa jannah ya Allah anakku nakal ya Allah anakku kurang baik tapi aku rido dia yang merawatku ya Allah Allahumma ja'al waladihada jadikan anakku ini ya Allah Rafiki Musa jannah sebagai temannya apa namanya temannya nabi temannya nabi apa nabi Musa di surga salallahu Muhammad sallallahu Muhammad ha kemudian nabi Musa mengatakan apa kata nabi Musa ana rafi ana Musa jannah aku adalah Musa temanmu di surga nangis ini pemuda tobat dan jadi seniat setelah ibunya meninggal, akan menjadi santrinya Nabi Musa. Dan kemudian menjadi santrinya Nabi Musa. Anak yang berbakti tidak akan bisa meninggal dunia. Kecuali Allah berikan sebab untuk tobat menjadi baik. Barulah orang tersebut bisa diberikan oleh Allah. Husnul